Oke guys, kali ini kita bakal review lampu tidur ya guys ya. Ini belinya di Miniso. Bisa kita lihat ini. Harganya rp 50 guys. Kalau nggak Rp200.000. Kita bisa buka. Nah ini cahayanya bisa kita redupkan di sini. Nah. Keren juga guys. Ini sangat bermanfaat sekali ya guys ya kalian mau tidur pakai lampu ini nggak usah ini apa menghidupkan lampu utama pakai ini sudah enak guys buat tidur kalian bisa beli di mini show ya guys di mini show murah banget ini rekomendasi dari gua hmm, keren banget guys ini. ini juga bisa putar puter, -puter. No. oke okay, sekian dulu bye bye